Halo teman-teman semua kali ini saya tadi jalan-jalan di sekitar blok tempat saya ternyata saya dapat eh, ini kura-kura nah, dan saya ambil saya taruh di sini rencana nah, saya ini mau saya pelihara kalau sudah besar saya mau eh, kembalikan ke habitatnya di sungai sepertinya sih ini peliharaan eh, orang ya lepas dapat tadi. Uh, tadi saya kasih makan ini uh, daun sawi sama wortel, karena saya tidak tahu uh, makanan khususnya kura-kura ini apa. Teman-teman semua, uh, kalau teman-teman tahu apa namanya makanan dari kura-kura ini, silahkan uh, komen di komentar channel saya Alvin Rimba nah, saya ingin pelihara ini karena ini tadi kita dapetin teman teman saya dapetin tadi nah lihat, Kur kurang ini lumayan besar semua hati-hati tangannya jangan terlalu dekat nah, teman teman bisa lihat, iya yeah. orangnya sangat bagus ini mau saya pelihara jadi saya dapat teman-teman nah, yang tahu cara pelihara kura-kura, uh, bagaimana sampai besarnya. Kiranya teman-teman semua di sini uh, bisa komen di channel saya, Pin Rimba. Nah, tadi saya dapat di saya ini tadi saya lihat dia kena kemarin habis kebanjiran teman-teman di daerah blok tempat saya di kota Samarinda ini jadi di perumahan ini kayak sepertinya eh, yang punya ini kura-kura ini eh, ikut hanyut di banjir ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan saya juga ingin mencari siapa yang punya kura-kura ini dan bisa saya eh, kasihkan kepada pemiliknya atau nanti saya pelihara sudah besar saya akan lepaskan ke habitat kura-kuranya terima kasih teman-teman sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di channel saya Alvin Limbah saya ucapkan Terima kasih atas support dan dukungannya. Dan jangan lupa teman-teman semua uh, channelnya untuk didukung dan di support lagi. Dan subscribe ke channel saya Alvin Rima. Terima kasih.